Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru SMK Negeri 4 Pekalongan, semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya. Karena kalian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS. Nah, untuk materi kali ini kita sudah berada di BNN, Badan Narkotika Nasional. Untuk apa kita di sini? Materi apa sih yang harus kalian dapat dari BNN? Yuk ikuti liputan selanjutnya. Peserta didik baru SMK Negeri 4 Pekalongan masih semangat ya mengikuti kegiatan MPLS-nya. Nah, untuk materi kali ini, busa kita sudah berada di BNN seperti yang sudah bisa kita jelaskan tadi untuk membahas materi tentang Napsa. Apa itu Napsa? Nah, untuk bahasan itu nanti akan dipaparkan oleh narasumber yang sudah berwawasan dan berpengalaman di bidangnya. Di sini busa kita sudah ditemani Kasih Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Andi Srihadi SE. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah, kabar baik Bu Sakita. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Kasih Rehabilitasi Ibu Retno Damayanti S.H. Ibu Retno, apa kabar? Baik, Pak Sakita. <laughs> yang ketiga Ibu Nurul Dwi Rahayuningseh S.I.K.O.M. Penyuluh narkoba ahli pertama. Apa kabar Bu Nurul? Baik, Alhamdulillah. Uh, Di sini nanti kita akan membahas tentang nafsa. Ada yang sudah tahu belum ya apa itu nafsa? Pasti belum tahu ya, nah, karena itu kita ikuti liputan tentang nafsa dengan narasumber dari BNN. Nah, peserta didik baru pasti kalian belum tahu ya, akronim dari nafsa dan kepanjangannya itu apa sih? Nah, di sini kita akan menanyakan ke bapak Andi. Iya, bapak Andi, ya, yeah. nah, uh, naps, akronim nafsa itu kepanjangannya apa sih, Pak Andi? Iya, yeah, jadi nafsa itu merupakan singkatan dari narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya hmm. itu kepanjangannya dari napsa narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya nah jadi sudah tahu ya kepanjangan dari napsa itu adalah narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya ya Bapak ya iya, betul hmm. terus kalau narkoba hmm. Pak sama nggak sih Pak dengan napsa narkoba itu iya jadi kalau secara maknanya narkoba itu sebetulnya sama dengan napsa cuma bedanya kalau nafsa itu tadi narkotika, psikotropika dan zat adiktif, sedangkan narkoba itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Jadi bedanya, bedanya hanya di zat adiktif dan bahan adiktif. Tapi pada intinya sama. Nafsa itu ya sama dengan narkoba. Cuman ke, kita kebiasaannya penggunaan kata nafsa itu biasanya digunakan di kalangan atau lingkungan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. Sedangkan kata narkoba itu biasanya digunakan di kalangan hukum seperti PNN, kemudian polisi, kemudian kejaksaan atau pengadilan dan lain-lain seperti itu. Jadi bedanya itu. Cuman beda di itunya aja ya Pak, berarti apa namanya uh, istilah zat dan bahan, bahan saja. Aktif, Tapi iya. sebenarnya itu sama. Intinya sama, Intinya sama Intinya ya. Sama. Uh -huh. Intinya yeah. sama tentang apa narkotika, psikotoprika, dan zat nah, aktif itu lainnya. Terus uh, saya tuh sempat, sempat baca ya Pak ya, bahwa sekarang itu Indonesia sedang di level uh, darurat narkoba. Nah kenapa Indonesia kok bisa sampai di level itu Pak? Iya, jadi e, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo itu sudah menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi darurat narkoba. Nah, kalau sampai Pak Presiden sudah menyatakan seperti itu, itu berarti memang Indonesia saat ini sudah betul-betul gawat ya, darurat, kedarurat e, tentang penyalahgunaan narkoba. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena kejahatan narkotika itu di Indonesia sudah sangat masif korban penyalahgunaan narkotika sudah sangat masif, sudah sangat banyak, tidak terkendali. Entah itu anak sekolah, entah itu mahasiswa, entah itu masyarakat yang sudah bekerja, tidak memandang segi usia, tidak memandang status sosial. Semua sudah banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk itulah maka bapak presiden Indonesia ini bapak Jokowi menyatakan Indonesia ini sudah dalam kondisi daurat narkoba seperti itu, Mbak Sakita. Iya, berarti benar-benar sudah di level darurat ya, Pak? Karena narkoba itu sudah masuk di setiap uh, lingkungan masyarakat, mungkin dan setiap uh, jenjang usia ya, Pak? Iya, ya, seperti itu. Terus, uh, Berarti banyak juga ya, Pak, kayak pelajar gitu yang sudah terkena narkoba, Pak? Iya, para pelajar juga sudah banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba itu. Berarti uh, untuk peserta didik baru kalian perlu waspada ya untuk uh, narkoba itu karena memang Indonesia sudah berada di level darurat. Jadi kalian harus benar-benar tahu dan paham. Nah, untuk uh, remaja atau pelajar yang menjadi pecandu itu kita bisa tahu nggak sih, Pak, gimana ciri-cirinya kayak gitu? Oh iya, bisa. Jadi untuk mengetahui misalnya ada teman ya atau sahabat kita yang kira sekiranya menjadi pecandu narkoba itu kita bisa melihat yang pertama dari segi fisiknya kita lihat dari ciri-ciri fisiknya dari fisiknya dari mata itu kan kelihatan hmm. kalau dia pecandu narkoba itu biasanya matanya agak kemerahan hmm. ya matanya sayu hmm. mukanya pucat hmm. itu dari kelihatan dari situ kemudian juga bisa dilihat dari giginya hmm. ya giginya rusak ya nggak teratur kemudian dari mulutnya itu juga kelihatan kemudian juga dari segi fisiknya ya tubuhnya itu biasanya kalau yang pecandu itu pasti akan kelihatan uh, apa namanya agak ada rusak-rusak gitu ya kulitnya hmm. lah itu seperti itu dari segi fisiknya kelihatan hmm. kemudian selain dari segi fisik kita juga bisa melihat dari segi kejiwaannya ya, dari segi uh, mentalnya dari segi psikologisnya. Nah itu bisa kelihatan biasanya kalau anak-anak yang uh, menjadi pecandu narkoba, dia pasti akan mudah lupa. Hmm. Dia akan mudah lupa, dia akan uh, tertinggal ya, meng yeah. mengikuti pelajaran, itu dia akan uh, berpikirnya agak tertinggal. ya, Kemudian juga dia biasanya lebih malas, malas hmm. beraktivitas, Dia juga jadi malas belajar. Kemudian dia nanti akan sering apa terlambat masuk sekolah tanpa keterangan hmm. kadang malah dia suka bolos yeah. lah, itu seperti itu yeah. dari segi apa namanya uh, psikologis itu juga yeah. kelihatan jadi akan muncul hal-hal uh, yang tidak seperti biasanya hmm. seperti itu biasanya kok anak itu rajin ternyata kok ini menjadi pemalas biasanya anak itu kok pinter ini kok agak uh, prestasinya agak menurun Nah terjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak seperti biasanya, yaitu biasanya akan muncul seperti itu. Iya hmm, terima kasih penjelasannya Pak Andi Berarti e, narkoba itu benar-benar sangat berbahaya ya. Anak-anak e, bisa merusak semua aspek lah dari mulai fisik, terus kemudian kejiwaan kalian juga nanti akan terkena dan memiliki dampak yang sangat buruk untuk kelanjutan kehidupan kalian. Nah e, untuk selanjutnya itu saya e, pengen tahu lah jenis-jenis narkoba itu, apa aja sih? Jadi bentuknya apakah sama, bentuk obat semua, atau mungkin ada yang bentuk bubuk atau gimana, seperti itu, monggo yang bisa menjelaskan. Ibu Nurul ya? Bisa, okay. ibu Nurul. Kalau kita bicara jenis, okay. maka kita lihat bentuknya dulu. Mm. Nah, teman-teman SMK 4 ini harus tahu bahwa narkotika itu ada yang alami, mm -hmm. ada yang semisintetis dan hmm. ada yang sintetis, dari situ dulu ya, okay, yeah. yang alami itu berarti dia dari tanaman contohnya apa yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, hmm. terus ini yang lagi ngehit juga ada jamur mushroom oh itu mengandung itu juga ya Bu? ada, hmm. dan bahayanya karena ini gampang ditemui okay. karena sifatnya alami hati-hati ya yang sudah mulai menyalahgunakan ini masuk golongan satu hmm. untuk undang-undang narkotika Uh, di Indonesia yeah. karena banyak ditemui oleh masyarakat Indonesia apa yeah. itu artinya golongan satu hukumannya lebih berat hmm. jadi jangan sangka kalau nemu barang narkotika yang alami wah tidak apa-apa nih tuh hati-hati yeah. justru hukumannya yang paling berat paling berat yang kedua adalah yang semi sintetis apa itu semi sintetis itu adalah narkotika dari bahan alami yang diambil zat adiktifnya hmm. untuk dikembangkan ilmu ke ke kedokteran atau medis yeah, yeah. apa contohnya ada morfin uh -huh. morfin ini diambil dari tanaman jenis opium uh -huh. nah biasanya dipakai untuk medis seketika seseorang itu melakukan operasi oh. jadi pembiusan yeah, yeah. Nah, kalau teman-teman tahu juga ada yang namanya kodein kodein itu diambil dari tanaman kokain hmm. ada biasanya di obat-obat warung hmm. mungkin pusat kita ada cerita di sekolahannya penyalahgunaan kodein ada obat-obat warung yang disalahgunakan obat-obat warung itu misalkan seperti kayak nah itu obat batuk padahal ya Bu ya kandungannya oh, yeah. kodein oh. jadi bagi mereka yang menggunakan obat tanpa resep dokter ya yeah. dan ingat untuk semisintetis ini yang boleh menggunakan nanti ada di aturan undang-undang ya yeah. harus dengan resep dokter, dokter. Nah, yeah. yang terakhir itu yang sintesis. Sintesis itu adalah narkotika dari zat kimia. Mm -hmm. Contohnya apa? Contohnya ada petidin. Petidin itu karena ini kimia ya, yeah. itu untuk bius lagi ya. Mm. Uh, obat bius tapi dia lokal biasanya. Yeah. Nah jadi tadi ada tiga, ada tiga. Alami, alami, semisintetis, dan sintetis. sintetis. Kemudian berkembang lagi jenisnya. Kalau jenis di dunia yeah. itu bahkan yang terbaru sudah sampai 950 jenis, yeah. banyak sekali banyak ya Bu ya. <laughs> Gak mungkin kita sebutin semua ya. Yeah. Nah, tapi itu bisa diperkecil dengan teman-teman tahu bahwa narkotika itu punya efek permainan di otak. Mm. Maka dampaknya itu ada stimulan, depresan, dan halusinogen. Mm. Apa itu stimulan? orang yang memakai narkotika jenis stimulan itu biasanya mereka yang memakai untuk meningkatkan sistem sarak pusat mm -hmm. ini bahaya sekali bahaya ini sekali yani ya, memakai jenis stimulan itu contohnya nanti ada sabu, mm. ada ekstasi, mm. kemudian ada kokain yeah. itu pasti otaknya dipacu untuk kerja lebih berat, yeah. maka jantungnya juga di untuk bekerja lebih berat mm -hmm. maka kerusakannya biasanya ke organ inti. Oh, Otak, jantung, paru itu akan rusak karena mm -hmm. bekerja lebih keras. keras. Itu stimulan tadi yeah, yeah. sistem mm -hmm. saraf pusat. Jenisnya sudah tadi ya. Iya, yeah, jenisnya sudah. Sistem saraf pusat. Terus kemudian yang kedua adalah depresan. Mm -hmm. Kebalikan dari stimulan, orang yang pakai jenis narkotika depresan itu yang menghambat kerja sistem secara pusat, mm -hmm. apapun jenis narkotika itu pasti yang pertama diserang otak, mm -hmm. kerusakannya juga pasti di otak sama yeah. dengan yang stimulan tadi, yeah. depresan seperti itu. Ini contohnya nanti ada di tadi, morfin mm -hmm. atau yang paling banyak uh, pelajar kena ini alkohol juga depresan. Yeah. Oh. Untuk yang tahap sudah kecanduan yeah. Terus kemudian yang terakhir Halusinogen hmm. Halusinogen ini bikin efek Halusinasi yeah. Kalau bahasa anak-anak biasanya Pelajar mengatakan nge-fly oh. Padahal ini keracunan oh, Padahal itu racun Aiden berbahaya Di uh, sini berubah uh, Halusinasi efeknya yang dari ditimbulkan Dari halusinogen tadi yeah. mm -hmm. Nah ini yang paling ngetrend di Indonesia ganja oh. Contohnya ganja kalau pelajar, mohon maaf nih kalau sudah ada yang menyalahgunakan, ya. Inhalen. Bisa kita tahu jenis Inhalen? Inhalen itu kayak... Apa, bukan lem, lem ya? Bu. Lebih ke lemnya itu. Uh, yang dihirup biasanya Inhalen. Oh. Itu masuk ke halusinogen. Tadi. Itu bisa bikin candu berarti Betul. lemnya dan merusak otak terutamanya. Ya. Jadi kalau dirangkum tadi ada stimulan, depresan, dan depresan. halusinogen. halusinogen dan semuanya sangat berbahaya. berbahaya, tidak boleh bahkan sekalipun mencoba yeah. karena yang boleh menurut undang-undang e, 35 tahun 2019 narkotika itu hanya untuk kepentingan medis Medis menggunakan mm. itu harus dengan resep dokter yang corona, yeah. yaitu dokter dan orang medis mm -mm. kalau e, pelajar berani menggunakan tanpa arah yang jelas itu berarti penyalah penyalahgunaan yang salah adalah penyalahgunaan penyalah. Jadi nanti bisa dihukum juga ya Bu ya kalau uh, penyalahgunaan seperti ya, itu? Penyalahgunaan jelas melanggar dan itu ilegal. Nah anak-anakku peserta didik baru, uh, kalian tadi sudah mendengar penjelasan dari Bu Nurul ya tentang jenis-jenis narkoba itu apa aja dan itu benar-benar memberikan dampak yang negatif merusak otak kalian. Nah di sekitar kalian, di lingkungan kalian, di lingkungan kita, itu pasti sering ya kalian melihat ada banyak sekali penjual rokok dan miras seperti itu. Itu tuh kira-kira masuk gak sih ke dalam kategori narkoba atau mungkin di dalamnya ada zat yang membuat kalian kecanduan seperti itu. Kalian pasti penasarannya, kita lanjutkan penjelasan dari Ibu Nurul tentang bahayanya rokok dan juga miras Ibu Nurul. Baik, berarti kita lebih spesifik ke... Bahan adiktif, yeah. tadi teman-teman sudah tahu bahwa narkoba itu akronim, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Betul sekali bahwa biasanya sebelum naik kelas, nah naik kelas ya bahasa kita ya, naik kelas ke narkotika, mereka berani mencoba di bahan adiktif, mm -hmm. karena gerbangnya itu adalah bahan adiktif. Mm -hmm. Contohnya adalah tadi barang-barang yang, mudah ditemui di sekitar kita ada rokok kemudian ada juga tadi alkohol apa sih bahasanya eh, bahayanya kalau BNN sendiri secara tegas bahkan mencoba saja tidak boleh kategori mencoba itu hati-hati ya satu tahun sudah memakai lima kali itu sudah dikatakan dia coba pakai kalau teratur pakai itu dalam setahun, dia berani pakai lebih dari 5-49 kali. Hmm. Nah, teman-teman yang sudah kecanduan ini harus sangat hati-hati. Apalagi kalau sudah jadi pecandu, berapapun dikasih pasti dia pakai. Gitu. Nah, ini harus sudah butuh sangat pertolongan. Hmm. BNN Tegas mengatakan bahkan mencoba saja tidak boleh. boleh. Hmm. Trennya, kalau sudah masuk gerbangnya dari bahan adiktif dari hal-hal yang ringan. Awalnya pakai cuma sekali, yes. besok pakai 2, 3, 5 dalam setahun berarti dia sudah coba pakai. Ingat bahwa mencoba saja tidak boleh. Kalau sudah merasa sudah kecanduan, pakai itu dalam setahun lima kali itu harus mendapatkan pertolongan, pertolongan dari orang yang bisa menolong. Hmm. Karena orang sehat tidak butuh bahan adiktif, yeah. orang sehat tidak butuh yang namanya obat-obatan terlarang tadi. Yeah kita bicara pelajar, yeah. maka kita bicara dampak. Uh -huh. Dampak bahaya narkoba di pelajar itu berawal dari empat ong. Ong yang pertama ini biasanya dia suka bengong. Hmm. Kenapa suka bengong? Karena apapun jenis narkotika yang diserang adalah otak. Yeah. Maka ada kecenderungan sepintar apapun pelajar kalau uh -huh. sudah kena narkotika, meskipun uh -huh. dia coba pakai, dia akan terganggu pola pikir dia akan terganggu memorinya, semangat iya. belajarnya. Maka dia akan suka bengong, hmm. Ong yang pertama. Bengong berarti ya iya. Bu ya? Bengong, prestasinya pasti menurun lah. Uh -huh. Susah untuk diajak fokus. Apalagi. Mungkin kalau bahasa anak sekarang zon kayak gitu ah, wajahnya. Iya, diajak <laughs> ngobrol apa, nyambungnya kemana. Enggak <laughs> iya. kan? asik banget kan yeah. temenan sama pelajar yang seperti itu. Enggak yeah. keren sama sekali. Ong yang kedua adalah dia akan suka bohong mm -hmm. kenapa pelajar akan suka bohong karena yang ada di dalam otaknya adalah gimana cara make obat tersebut mm. mungkin bohong yang pertama dia akan suka bolos mm -hmm. bolosnya untuk apa bohong nih katanya mau berangkat sekolah tapi ternyata dia butuh waktu untuk mm -hmm. menggunakan secara sembunyi sembunyi mm -hmm. di mana biasanya di sekolah di kamar mandi atau bahkan di perpustakaan yang sepi ya kiranya yeah. belajar tadi padahal situ pakai bahan adiktif, pakai hmm. narkotika. Nah ini kategori bohong. Bohong. Yang, bohong yang lebih ekstrim lagi apa? Suka bohong soal uang saku. Oh, yeah, Bilangnya bu, sama iya. orang tua untuk beli makan. makan beli jajan di sekolahan di kantin ya Bu. Atau ya. yang lebih parah beli buku. Yeah. Tapi ternyata untuk beli narkotika. Yeah. Karena tidak ada narkotika yang diberikan secara gratis, mm -hmm. biasanya lama-lama kalau udah kecanduan, suruh bayar berapa berapa bayar, mm -hmm. dia pasti akan membeli kan yeah. nah, yang kedua ketiga, ong yang ketiga itu dia akan suka nyolong mm -hmm. nah, kalau sudah nyolong ini teman-teman perlu hati-hati, ada teman yang suka nyolong di kelas atau di sekolahannya, mungkin bisa jadi diambil untuk membeli narkotika mm -hmm. juga ong yang keempat ini yang paling berbahaya karena biasanya menghalalkan segala cara dia bisa nodong. Uhum. Nah kalau nyolong sudah nggak bisa, dia nodong, memaksa menghalalkan segala cara bisa mengancam keselamatan jiwa yang lainnya. Uhum. Makanya permasalahan narkotika ini menjadi permasalahan yang besar. Uhum. Kenapa? Karena menimbulkan kejahatan lanjutan. Uhum. Yang diserang oleh teman-teman itu adalah sumber dayanya, uhum. pola pikirnya. Anda bisa menjadi jahat ketika mengenal narkotika. Yeah. Kelihatannya yang rusak adalah tubuh teman-teman sendiri. Nanti nanti yang dirusak juga keluarga karena mm -hmm. suka bohong. Nanti yang dirusak juga negara karena mm -hmm. dia akan merugikan juga secara sumber daya manusianya. Yeah. Tidak akan itu negara menjadi besar karena sumber daya manusianya lemah. Mm -hmm. Pola pikirnya dan kebiasaannya berubah tadi. Mm -hmm. Itu ya. Jadi uh, intinya itu bahwa zat aktif yang menimbulkan kecanduan itu menimbulkan lim empat ong ya bu ya. Oh. <laughs> empat ong, bengong, bohong, nyolong dan nodong. Dan semua uh, keempat ong itu adalah kegiatan buruk dan yang pasti juga merugikan diri sendiri dan orang lain juga ya bu ya. Jadi uh, jangan sampailah kalian terjerumus atau mencoba-coba sampai kecanduan dan terkena empat ong ya bu ya. <laughs> <laughs> empat Ong, biasanya unik sekali, empat Ong. Nah, kira-kira nih, bu, Pak, Bu, kalau misalkan ada teman atau seseorang, misalkan peserta didik saya ketemu dengan temannya yang lain, atau mungkin seseorang yang terkena empat Ong ini, berarti itu sudah termasuk kecanduan ya. Apa itu yang harus dilakukan sih, Bu, yang pertama kali harus dilakukan? Mungkin kita ke Bu Damayanti. Oke, okay. <laughs> monggo Ibu. Ya, baik Mbak kita Seandainya ada teman-teman karena ini untuk anak-anak masuk SMA ya, yeah. yang tentunya anak-anak itu masih uh, apa semangat semangatnya, yeah. tapi juga anak-anak anak seusia itu adalah anak-anak yang kepengin tahu, yeah. serba kepengin tahu. Yeah. Nah, kebetulan mereka karena salah arah kepengin yeah. tahu sesuatu hal yang terutama ke narkoba, yeah, mereka yeah. mereka mulai coba-coba yeah. uh, masuk apa mencoba narkoba yeah. tidak hanya narkotika mungkin obat-obatan yeah. uh, obat warung gitu yeah, yang harusnya yeah. diminum satu diminum beberapa itu uh, dan sudah mulai ini aku kok mulai ada uh, apa ya mulai merasa ber, uh, apa mulai merasa enggak enak kadang hmm. ada uh, males atau lain-lain silahkan saja untuk Rehabilitasi. Hmm, ya. Nah di sini mungkin bahasanya rehabilitasi, waduh, rehabilitasi kayak apa ya? Kayak takut nah, gitu ya anak -anak. kalau dengar kayak gitu. Anak-anak, hmm, Jadi tapi anak-anak jangan takut, ya. karena sebetulnya di sini rehabilitasi itu proses pemulihan. Iya. Hmm. Jadi pemulihan untuk agar anak-anak sekalian ini, bagaimana caranya biar nanti lama-lama menyadari dan tidak memakai lagi narkoba. Hmm nah selanjutnya uh, proses rehabilitasi sendiri itu artinya adalah pemulihan baik secara medis maupun psikis mm -hmm, ya yeah. jadi medisnya kita benahi yeah. psikisnya juga kita benahi yeah, psikisnya mungkin kalau dia sudah mulai kecanduan ada uh, pusing, halusinasi, halusinasi, halusinasi oh, yang berat mungkin yeah. nasi dan lain-lain mm -mm. itu kita Benahin dulu, mm -hmm. uh, psikisnya dulu agar yang bersangkutan itu kembali pulih, yeah. ya. dalam istilah narkoba enggak ada yang namanya sembuh tapi pulih. Dia bisa produktif lagi, yeah. menerima pelajaran juga enak, yang yeah. tadinya udah mulai males-malesan sekolah, mm -hmm. mulai yeah. enak gimana. Bisa produktif lagi, dan secara sosial dengan teman-temannya, dia juga bagus. Berfungsi yeah. sosial seperti itu, Mas. Hmm, seperti itu ya, Ibu. Uh, berarti proses rehabilitasi, tapi sebenarnya itu jangan takut dengan kata rehabilitasi, ya. Padahal, oh. rehabilitasi itu adalah artinya proses pemulihan, ya. Ibu Pemulihan ya. Uh, berarti kira-kira yang bisa melakukan rehabilitasi itu dari mana, ya, Bu? Oh, iya, untuk teman-teman teman anak-anak sekalian yang sudah coba-coba uh, pakai atau yeah. sudah kecanduan yeah. atau rutin paket tadi yeah. seperti yang dijelaskan sama Bu Nurul yeah. itu silahkan saja datang ke BNN oh, bisa ya, ke BNN ya Ibu ya. kita dari BNN ya yeah. kalau dari yang lain juga ada hmm. dari rumah sakit atau dan lain-lain tapi karena kita ini di sini silahkan saja datang ke BNN maksudnya ini semuanya gratis iya, ya ya oh, tanpa bayar. biaya ya iya hmm. ya, uh, dan tidak juga di uh, tidak ada tidak usah takut karena ini tidak akan ada kaitan dengan hukum hmm. tetapi murni anak-anak itu nanti biar Pulih, pulih lagi, kembali, sehat semangat kembali lagi, ya, semangat kembali. dan biar cita-cita tidak tercapai. Iya. Nah, tadi Bu Damayanti juga sudah menjelaskan dengan baik bahwa rehabilitasi itu bukan proses yang menakutkan, ya Ibu. Ya, bahwa rehabilitasi itu adalah proses pemulihan agar seorang pecandu atau korbannya mungkin bisa sembuh. Jadi, yang bisa kalian lakukan apabila melihat seseorang. Yang memiliki ciri-ciri seperti kecanduan empat ong tadi itu bisa dibawa ke BNN untuk direhabilitasi. Nah, kesini tuh harus bawa apa ya bu ya? Syarat-syaratnya tuh apa aja sih bu? Kalau uh, seseorang itu harus direhabilitasi di BNN kayak gitu, harus membawa apa gitu? Iya, syaratnya adalah dengan membawa KTP, terus kartu keluarga. Seperti itu, mbak sakitnya hanya dua itu saja. Dua itu saja ya, ibu ya. Nah, harus, uh, apakah ada uh, seperti benar-benar dia yang sudah di level down sekali baru direhab, apa gimana, bu? Iya. Oh, uh, rehabilitasi atau pemulihan itu lebih bagus kalau uh, teman-teman anak-anak ya, ya itu baru mengenal saja. Oh, baru mengenal. Artinya, jadi dia istilahnya, kalaupun Uh, masuk belum terlalu dalam yeah. gitu. Yeah. Silakan saja kalau sudah atau kalau misalnya ada yang punya temen yeah. itu cobalah tapi dengan hati-hati kasih yeah. tahu yeah. gitu. Coba kita ke sana ya. Gitu. Nah, gitu. Karena di sini kita. Uh, tidak sem, sem, semenakutkan yang mereka kira, Iya ya, karena rehabilitasi kayak menakutkan, iya. kita akan dipulihkan. Karena untuk dijadikan sembuh ya Bu, kembali hmm. sehat, ya. kembali normal oh. di kehidupan. lagi yang kalau sudah kecanduan ya, ya. tentunya harus sini harus Kalau alurnya Bu, rehab itu dimulai dari apa sih? Nanti anak-anak yang sudah, eh, maaf, eh, pecandu atau mungkin korban yang sudah ter kena itu tadi terus di sini tuh dia di rehabnya tuh dimulai dari mana diapakan gitu oh ya masalah rehab itu isinya apa aja yeah, nanti ya yeah, um, iya yeah. seperti itu <laughs> <laughs> jadi sebenarnya rehab itu nanti seandainya ada seseorang datang ke sini nih datang ke sini pertama kita akan asesmen dulu itu asesmen itu ada dua ada asesmen medis uh -huh. atau asesmen secara psihis asesmen medis seandainya dia sudah ber dampak di fisiknya yeah. gitu. Ada dokter di sini, di sini juga ada psikolog, ada ahli-ahlinya yang sudah di pelatih, ikut yeah. dilatih gitu. Uh, terus kemudian kalau medisnya sudah secara uh, psikis juga mm -hmm. nanti uh, akan di ini apa namanya? akan di asesmen. Mm -hmm. Jadi dia seberapa lama dia memakai, memakainya apa saja, iya. seperti itu dapat dari mana, kenapa dia memakai, mungkin kan ada kalau anak-anak itu... Oh, frustasi, kayak gitu, atau yang oh, nggak cocok sama temennya, iya. atau gurunya salah, iya. <laughs> enggak ya enggak. enggak bu, ya, guru di SM bukunya kapan, kapan, ya. Ya, baik, ya baik-baik semua. <laughs> nah, itu latar belakangnya. Gitu, baru <laughs> yeah. kita nanti setelah kita asesmen, nanti kita adakan ke rencana terapi. Oh. Gitu, setelah di rencana terapi kapan, mulai kapan, karena di sini kan kebetulan. Rehabilitasi rawat jalan ya. Oh, rehabilitasi mm. rawat jalan ya Bu. Setelah kita lakukan rencana terapi, baru kita konseling. Ya. Yeah. Konseling uh, di sini ada dua, konseling individu, juga konseling keluarga. Hmm. Yeah. Keluarganya juga mm. gitu, keluarga. ya Keluarga. Karena uh, dari yang bersangkutan kayak apa, kemudian keluarganya diharapkan bisa mendukung. Hmm. Seperti itu. Nah, di situ nanti... Uh, akan juga ada KIE atau di sini KIE komunikasi informasi dan edukasi hmm. yang terutama tentang penyalahgunaan bahaya penyalahgunaan Kayak sosialisasi dan nah, seperti, oh, seperti itu Nah jadi dari penjelasan Bu Damayanti tadi kalian sudah mendengarkan ya anak-anakku sekalian bahwa proses pemulihan atau rehabilitasi itu dimulai dari proses asesmen medis ya Bu ya, sampai di sikisnya. Jadi dimulai dari kesehatan semua dicek, sampai kekejiwaan kalian dicek. Nah kira-kira kalau sudah melalui proses rehabilitasi itu tuh, pecandu atau korban atau pemaka itu bisa sembuh gak sih Bu? Pecandu, narkoba itu tidak ada istilah sembuh Mbak Sakita tapi pulih, oh, gitu. pulih ya dan itu juga kepulihannya itu tergantung dari niatan jadi seandainya ada seseorang hmm. atau anak-anak ya ini kan terkait dengan anak yang sudah mulai memakai atau menggunakan baik itu narkotika maupun obat-obatan termasuk tadi juga disampaikan obat-obatan warung dan lain-lain itu Uh, pemulihannya itu sebenarnya lebih dari dirinya dia sendiri. Kalau dia sendiri pengen niat bismillah, saya pengen tidak pakai lagi, saya pengen masa depan saya bisa bagus, itu lebih bagus artinya mendukung daripada proses rehabilitasi. Seperti itu. Dan uh, memang untuk pecandu atau pengguna itu yang sudah pulih pun ada istilah relapse jadi seumama dia udah lama nih pulih, yeah. tapi kemudian pada suatu waktu uh, dia ketemu lagi temennya kayak atau melihat apa yang dia jadi teringat, akhirnya dia suges lagi, mm -hmm. akhirnya dia bisa ada kemungkinan untuk mempergunakan lagi, mm -hmm. seperti itu. Itu namanya, kalau di kita namanya relax. Dan ya. kemudian juga ini Mbak Sakita tadi sempat yeah, belum disampaikan, banyak sekali orang teman-teman terutama anak-anak nih yeah. bukan nakut-nakutin yang datang ke BNN itu sudah dalam kondisi yang gila oh, hmm. sampai gila gitu ya bu ya. Iya. karena memang uh, akibat akhir daripada pemakaian itu ya kalau enggak gila ya yeah. tentunya masuk penjara atau apa mm -hmm. kalau dia melanggar hukum yeah. itu biasanya kan dari beli-beli make dia mm -hmm. coba penjual ke teman-temannya yeah. gitu nah apa sebelum Rehabilitasi sebetulnya uh, tidak menerima uh, pasien yang sudah terkena uh, penyakit lain, seperti sudah sarafnya rusak hmm, ya, hmm. atau jantungnya, hmm. seperti tadi Bu Nurul bilang. Apa, itu sudah tidak bisa direhabilitasi. Yeah. Jadi, pesan untuk teman-teman, anak-anakku ini sekalian: janganlah untuk coba-coba, yeah. karena kalian biasanya kalau memakai atau menggunakan awal-awal itu -awal, enggak terasa salah yeah. masa kita ah enggak apa-apa juga yeah. saya makai juga nanti besoknya enggak lagi yeah. terus pakai lagi itu kalau belum hmm. tapi ibarat sesuatu itu kalau dikentel terus ya yeah. masih jawabnya terus itu pasti ada saatnya putus sarafnya, yeah. nah itu hmm. ditakutkan nanti kalau juga itu tergantung dari uh, kondisi fisik masing-masing nah Kepet, uh, kalau misalnya yang cepat Ya bisa gila secepat Tapi kalau misalnya agak Gimana ya bisa ya tergantung uh, Dari fisiknya mereka yeah. Tapi akhirnya kalau terus-terusan Itu sarafnya yang kena Mungkin masih sedikit lemot-lemot hmm. Kemudian lama-lama Jadi halusinasi yeah, Itu nanti hmm. Jadi lebih baik jangan coba-coba yeah. Kalau yeah. kalian yang masih nyoba Dan merasa tidak bersalah terus mencoba Terus memakai oh enggak apa, apa lah. Itu ditunggu saja suatu saat mesti akan gila. Jadi janganlah pakai narkoba. Seperti itu. Oh. Ya, jadi benar-benar berbahaya ya anak-anakku sekalian. Bahwa rasanya zat-zat tersebut narkoba lah. Zat aktif lainnya itu efeknya itu bisa menimbulkan kegilaan ya ibu. ya Benar-benar sangat oh, menakutkanlah efeknya. Karena kalau sudah gila tadi ibu itu juga sudah menjelaskan bahwa. Kalau kalian sudah sampai pada tahap gila itu tidak bisa dipulihkan atau tidak bisa direhabilitasi, KSJ. Maksudnya ke ya bu ya. Uh, menakutkan sekali, jadi jangan sampai ya untuk anak-anakku sekalian peserta didik baru kalian mencoba hal apa zat-zat narkoba itu. Nah karena kalian sudah tahu ya bahwa dampaknya yang paling parah itu adalah bisa gila, jadi jangan sampai kalian mencoba-coba terus bagaimana sih agar kalian itu para anak-anakku peserta didik baru Mencegah agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Mungkin Bapak Andi bisa bantu memaparkan kepada anak-anak peserta didik baru SMK Negeri 4 Pekalongan. Ya jadi hati-hati peserta didik baru SMK Negeri 4 Pekalongan ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu bulatkan tekad untuk tidak coba-coba jangan sampai mencoba walaupun satu kali jangan sampai mencoba kalau sudah mencoba satu kali nanti bisa berkali-kali kalau sudah berkali-kali nanti bisa kecanduan kalau sudah kecanduan dengan narkoba ya sudah kita nanti adik-adik akan bisa kehilangan masa depan Seperti Itu. kemudian yang kedua yaitu jangan ragu untuk mengatakan tidak katakan tidak pada narkoba untuk mengatakan tidak ini memang tidak mudah. Kita harus punya keyakinan diri kita. Membulatkan tekad kita apabila ada teman kita, mungkin ada sahabat kita yang mengajak untuk memakai narkoba. Jangan ragu-ragu. Segera katakan tidak kepada narkoba. Kemudian yang ketiga yaitu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keimanan dan ketakwaan kita yang meningkat, sering ngaji ya, adik-adik, sering membaca Al-Qur'an, ya, sering sholat, ibadahnya meningkat, maka tidak akan mudah tergoda oleh ajakan-ajakan setan. Ajakan setan itu yaitu menyalahgunakan narkoba itu. itu. Kemudian yang keempat yaitu isi kegiatan atau waktu luang kita dengan hal-hal yang positif. Misalnya dengan banyak belajar, ya, membaca buku, dengan eh, diskusi dengan teman, atau akan e, mengisi waktu kita untuk tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kelima yaitu pilihlah pergaulan yang aman. Pergaulan yang aman itu yaitu pergaulan yang baik. Seperti mungkin kelompok, belajar kelompok, ikut kursus, yang suka olahraga ikut aktivitas olahraga, itu pergaulan yang aman jalan pergaulan yang bisa membahayakan, artinya bisa menjerumusan kita kepada penyalahgunaan narkoba. Yeah. Misalnya kita bergaul dengan anak-anak jalanan, anak-anak pang, atau nah yang kebiasaannya suka merokok, suka minum-minum, nah nanti bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi itu adik-adik hal-hal -adik, e, atau beberapa tips yang bisa adik-adik lakukan untuk e, membentengi diri adik-adik supaya tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Nah anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMK Negeri 4 Pekalongan, itu tadi penjelasan, pemaparan tentang apa itu nafsa dan apa saja itu bahayanya dan juga akibatnya. Bahwasannya zat-zat tersebut itu memang sangat Berbahaya ya Bapak Ibu sekalian, sangat berbahaya dan jangan pernah atau jangan sampai kalian penasaran, apalagi mencero, mencoba dan kemudian nanti kalian bisa terjerumus, karena itu menyangkut masa depan kalian. Jadi kalian sendiri yang bisa menentukan pilihan. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih Pak Andi, bu Damayanti, bu Nurul atas waktunya bisa membantu uh, memaparkan tentang materi nafsa untuk peserta didik baru SMK Negeri 4 Pekalongan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi paparan materi dari BNN tentang nafsa dari mulai pengertiannya, kemudian akibatnya juga ada di sana. Nah, kalau kalian menonton videonya itu tadi secara full, kalian pasti tahu apa itu isi materi tentang nafsa yang dipaparkan oleh para narasumber berpengalaman dan berwawasan tadi. Untuk materi nafsa kali ini, kalian mendapat dua tugas. Tugas yang pertama adalah membuat resume, dan tugas yang kedua adalah kalian harus membuat poster. Poster itu nanti isinya harus ada foto kalian dan juga kampanye anti narkoba. Tetap semangat ya, Preserta Didik Baru SMK Negeri 4 Pekalongan. SMK bisa, SMK hebat, SMK 4 bisa hebat